balik lagi bersama kami di unit Gawat Dahaga Hari ini kita mau review Es teh yang ada di depan ini Tadi aku udah beli dari minimarket Dan ada satu yang aku beli di warung Nah, buat kalian pasti belum tahu kan Es teh mana nih yang paling enak banget Oke okay. Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Oke okay guys, jangan lama-lama langsung aja kita review uh. dari, dari yang pertama yang mana nih? Dari yang ini. sisi kanan Siapa dulu, aku dulu <laughs> hmm, Sabar Hmm, aromanya wangi. Hmm. Enak, enak. Gimana nih menurut kamu nih? Oh, untuk aku sih ini tehnya enak, tapi agak pahit sedikit. Dan rasanya hmm. agak manis menurut aku. Kalau baunya ini harumnya seger aja sih. Kamu beri nilai berapa nih? Dari 1 sampai 10? 7,5. Oke, kalau menurut aku es teh yang pertama itu... Uh, Kalau untuk manisnya pas, karena itu kan original ya Jadi itu agak pahit-pahitnya, rasa tehnya tuh kerasa Enak sih menurut aku, aku beri nilai 8 Oke, okay. okay. next yang, yang kedua. kedua Kayak kenal uh. deh, itu es apa, ST apa itu Yang populer di sini kayaknya hmm. ya, bener kan? Oke, kamu dulu? Menurut aku sih tehnya kurang, tehnya rasa tehnya itu kurang gitu Terus untuk manisnya, bagi yang suka manis, kurang manis sedikit sih Aku beri nilai 7 Kalau aku, kalau ini tehnya agak kemanisan Dan untuk rasa tehnya sih kurang ya, bener, bener dari <tuh> ke Terus untuk harumnya itu enggak agak kerasa Arom tehnya Gedi. tuh gak, gak tercium gitu ya Aku hmm. kasih nilai 6 aja lah Oke okay. Selanjutnya ketiga, Apa ini Terlihat bening <laughs> Tapi jangan Jangan ha? Jangan melihat dari covernya ya Oke okay. Untuk bau aroma tehnya nggak terlalu tercium Coba kalau rasanya ya Gimana? Hmm. aku nilai dulu ya. Hmm. Untuk rasa sih hambar, gak ada manis-manisnya, gak ada pahit-pahitnya, ataupun rasa tehnya pun gak ada. Dan aku kasih nilai langsung ya, hmm -mm. lima setengah. Sorry, hmm. oh iya, aku gak tau nih ya, ini es teh dari mana. E, bener sih, kata Kak Dwi tadi tuh rasanya tuh gak ada rasa teh-tehnya sama sekali kebanyakan air putih sepertinya sih mm -hmm. terus manisnya juga nggak dapat sama Ipun. sekali mm -mm. aku beli beri nilai 5 Wih, Mohon maaf nah, nah. <laughs> lanjutnya Ayo, hmm. ini apa itu <laughs> enak agak mencurigakan <laughs> ya <laughs> enak semua asta tuh bikin Ya nah, harga kita langsung hilang gitu loh, es teh. Oke, aku dulu ya. Hmm. Untuk yang keempat, ini aku nggak suka teh hmm. teh kemarin gitu. <laughs> Tapi ya tehnya itu enak sih kerasa gitu. Tapi aku kurang suka. Oh iya, iya. Hmm, aku beri nilai 6 aja deh. Kalau menurut aku sih, tehnya hampir sama kayak yang nomor satu. Hmm. Tapi ini agak seterong ya, agak pahit. Hmm. Untuk rasa manisnya sih kurang. Jadi kalau harumnya sih... Harum yang ini dibandingkan yang nomor satu, mm -mm. Aku kasih nilai 7 Next, yang kelima Aku dulu, aku dulu ya huh? <laughs> Kenapa ketawa hmm, Ini aromanya wangi sekali Apa hmm. ini aku pasti Gimana menurut Kak Ana? Menurut aku sih, ini aromanya dapat banget Terus, untuk rasanya enak. Kalau suka, manisnya pas sih ya, pas. Hmm, menurutku pas. Beri nilai delapan, oh. oke. Okay. Untuk menurut aku sendiri, ini ya, mm -mm. untuk harumnya itu kayak teh melati, dan oh. untuk rasanya tuh jauh lebih enak dari yang dibandingkan yang empat ini ya. Mm. Ini aku jujur ya. Mm -mm dan rasa tehnya itu pas manisnya, rasa manisnya pas, pas terus aku kasih nilai 9,5 setengah yang terakhir oke okay. okay, dari kana ya teh yang terakhir dia guys Bismillahirrahmanirrahim apa ini? Hmm, ini enak nih apa ini? kayak Gimana menurut kamu? Menurut aku sih Hampir Sama kalau dibandingkan sama yang ini Lebih jauh yang enak yang ini Untuk harumnya mm -hmm. sih Agak mendingan mm -hmm. Dan untuk rasanya itu Pas Agak pahit-pahit gitu ya mm -mm. Dan aku kasih nilai 8,5 Yeay Oke okay, Review yang terakhir A Kalau aku sih Untuk yang terakhir ini Rasanya Ya seperti es teh pada umumnya sih Terus apa ya, kelebihannya tuh nggak manis banget gitu. Jadi, mm. tuh kita kalau minum tuh nggak kalau kemanisan kan bikin haus haus nah, terus. Tapi dulu gitu minum itu manisnya apa? Terus tehnya, rasa tehnya juga kerasa. Aku beri nilai setengah. Oke, okay. nah jadi menurut okay. kamu yang paling enak mana nih? Menurut dari semua ini, nomor... 5 ini teh favorit aku, gak tahu ini dari produk yang mana. Kalau menurut aku, aku bingung nih antara ini sama ini. Kalau hmm. pilih dua, gimana? Gak apa-apa ya, hmm. aku ini sih, gak boleh tuh. Gak boleh satu aja, ya, satu. aduh bingung baik, nih. Bingung, ayo, Bandung, ayo ayo, aku minum satu kali lagi. Boleh, boleh gak? Boleh, silahkan okay. <laughs> hmm. yang mana yang ini deh? Kalau yang ini terlalu pahit, setrong banget tehnya. Yang ini aja. Yang ini menurut aku yang paling enak. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekali ini kita saat spil produk produknya dari, satu persatu. Dari, dari yang, yang pertama, pertama adalah, adalah jeng jeng jeng jeng jeng. Teh botol. Oh, teh botol. teh oh. botol sasro. Harganya 7.100 Oh, 7.100 Oke okay. Untuk per 450 mili ya guys Ini harganya 7.100 okay. Ini enak nih Kalau suka yang Apa ya Yang rasa tehnya nendang Pak, Ada pahit-pahitnya hmm. Nih cocok nih buat kalian Biasanya pakai dihajatan itu ya kak ya mm -mm, Untuk dihajatan bapak-bapak kan sukanya yang pahit-pahit <laughs> gitu ya, kan Mengurangi gula itu bapak-bapak <laughs> kan yeah. biasanya Oke okay, untuk yang kedua Adalah Eh, Jeng -jeng -jeng -jeng. pucuk harum Terah pucuk harum Pucung nih harganya berapa nih? Kira-kira berapa ini? Harganya tiga ribu Oh. Harganya tiga ya? ribu Oh dari berapa mili kak? Ini berapa nih? Pokoknya yang sedang lah, 3, Ini biasanya dipakai di acatan juga sih. Kebanyakan ya. Mm -mm. Ini tapi lebih manis nih. Tapi biasanya daripada dibandingkan yang ini. Mm -mm. Lebih Beneran? manis ini, ya. Mm -mm. Okay. Ini juga warnanya juga cakep kan. Tehnya pekat gitu loh warnanya. Mm -hmm. Nih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 Oh, oh untuk harganya aja. ini dua ribu guys yang ini RTS teh warung warung sebelah rumah kita ya. Iya tapi dua ribu mau gimana ya? Iya. Aduh gimana ya? <laughs> yang terpenting kan dapatnya yang banyak. <laughs> <laughs> iya biasanya kan kalau di kampung apalagi ya, hmm, mm -hmm. dapat eh ST dua dapatnya banyak ya gimana? Pasti airnya banyak sih. <laughs> Lihat nih dua ribu sebanyak ini guys. Tentu. <laughs> Oke okay, yang keempat adalah ceng ceng ceng ceng. Saya ini adalah es Aku enggak terlalu suka sama ST ini. Menurutmu gimana nih? Kurang, kurang masuk ini. Gimana ini? Harganya berapa? Harganya tiga ribu. Oh iya, ini, kan ada, ini di ada harganya, <tuk> Kak. Udah, ada harganya nih. Jumbo tiga ribu dengan tiga hmm. ratus ml. Untuk yang selanjutnya, ada cang cang rest. Nusantara. Nusantara. Dari packagingnya juga mantap mm, sekali Packagingnya. Ini favorit aku yang tadi ya, kayak. Ya? Mm. <laughs> ini baru kayaknya ya. Iya, ini kayaknya kemasan baru deh. Kayak harganya berapa ya? Harganya berapa ini nih? rp Oh Harganya 4200 Tapi enak sih enak Tapi sekali ya, ya lumayan mahal ya dibandingkan hmm. yang lain Ini tadi sembilan 390 ml tiga 3000 Ini lima 350 empat 4000 Tapi enak sih Tapi rasanya. enak yang inilah jelas hmm. yang ini hmm. Ini rekomendasi nih Jangan lupa enak. endorse ya <laughs> <laughs> <laughs> Oh ya nih buat-buat produk-produk yang kita Review ini bisa masuk di kita ya Oke? Endak ada And then yang terakhir jeng jeng jeng jeng apa ini wow oh, teh javana ini kan kesukaan kamu iya ini teh javana ini kemasannya tuh lucu gitu dengan Bagus. harga berapa itu harga berapa nih oh. harganya 3.200 sangat terjangkau sekali takaran berapa? takaran 350 ml hmm. ya sangat sangat terjangkau nih dan masanya buat... bagus banget hmm, ya kak ya masanya lucu oh ya guys uh, ini tuh murni menurut pribadi kita masing-masing yeah. ya hmm -hmm. jadi kalau kalian ada pendapat sendiri mana yang lebih enak atau kalian mau mau coba-coba gitu ini tuh buat referensi, referensi aja ya. hmm -hmm. jadi jangan Dibanding-bandingin lah, kan? Jangan pendapat jalan. orang kan beda-beda gitu. Dan jangan sampai kita dihujat ya, Kak. Mm -hmm. Ya, tuh, karena kita menjelaskan, menjelaskan produk, produk mm -hmm. ini enggak cuma kita itu di sini, itu untuk review, mm -hmm. untuk uh, apa ya? Referensi, referensi buat kalian sekalian gitu. Ya. Kalau mau beli es teh itu yang mana gitu. gitu. Oke, selanjutnya kita review, apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, tulis yang sebanyak-banyaknya, kita akan coba challenge dari kalian nih Yang agak-agak menantang juga gak apa-apa sih, tapi jangan-jangan okay. ekstrim banget nah, nanti. Kalau bisa ya, yang video selanjutnya makan-makan ya, review iya, makan ya Iya, betul okay. sekali Kan yang kemarin-kemarin udah minum, besoknya makan ya, Yang makan-makan, betul, Tosok. cocok ah. Tulis di kolom komentar, jangan lupa Jangan lupa like komen and subscribe bye bye, bye. sarang Saran beo <laughs>